Kata-kata terakhir Paus Benediktus ke-16 sebelum meninggal, penuh harapan dan dukungan untuk umat katolik di seluruh dunia. Pada Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022, Paus Benediktus ke-16 meninggal dunia pada usia 95 tahun. Sebelum meninggal, ia mengucapkan kata-kata terakhir yang didengar oleh seorang perawat. Kata-kata terakhir Paus Benediktus kemudian diungkapkan oleh Uskup Agung George Gainswain, sekretaris yang lama bekerja dengannya. Menurut Gainswain, Paus Benediktus mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu dalam bahasa Italia dengan suara lemah tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Ini adalah kata-kata terakhir yang bisa dipahami oleh Paus Benediktus. Karena setelah itu dia tidak lagi mampu mengekspresikan dirinya. Gainswain, yang juga berasal dari Jerman, tinggal di biara Vatikan bersama Paus Benediktus setelah ia pensiun dari jabatannya pada tahun 2013. Kata-kata terakhir Paus Benediktus mengingatkan kita akan pentingnya mencintai Tuhan dan memelihara hubungan kita dengannya hingga akhir hayat. Kita harus terus memperkuat iman kita dan selalu mengingat bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita, terlepas dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Paus Benediktus ke-16 adalah paus ke-265 dari gereja Katolik Roma. Ia lahir dengan nama Joseph Aloysius Ratzinger pada tahun 1927 di Mak'am in, Jerman. Ia menjabat sebagai paus sejak tahun 2005 hingga 2013, ketika ia memutuskan untuk pensiun dan mengundurkan diri dari jabatannya. Paus Benediktus ke-16 merupakan paus pertama yang memutuskan untuk pensiun dalam sejarah gereja Katolik Roma yang panjang. Pada tanggal 28 Februari tahun 2013, Paus Benedictus ke-16 memberikan pidato terakhirnya sebelum meninggal dunia. Pada pidatonya tersebut, ia menyampaikan banyak pesan yang mengharukan dan memberikan harapan bagi umat katolik di seluruh dunia. Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa ia merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk menjadi paus dan mengabdi kepada gereja katolik Roma. Ia juga menyampaikan bahwa ia merasa sangat bersyukur atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepadanya selama ini. Paus Benediktus ke-16 juga menyampaikan pesan penting tentang pentingnya memelihara keutuhan gereja katolik dan menjaga agar tidak terpecah belah. Ia mengingatkan umat katolik untuk tetap bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda dengan mereka dan untuk selalu menghargai perbedaan yang ada. Paus Benedictus XVI juga menyampaikan bahwa ia merasa sangat terpanggil untuk terus memberikan dukungan kepada umat katolik di seluruh dunia, bahkan setelah pensiun dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa ia akan terus mendoakan dan memberikan dukungan kepada umat katolik di seluruh dunia sampai akhir hayatnya. Kata-kata terakhir Paus Benediktus ke-16 sebelum meninggal dunia adalah sebuah pesan penuh harapan dan dukungan bagi umat Katolik di seluruh dunia. Ia mengingatkan kita semua akan pentingnya memelihara keutuhan gereja Katolik dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Ia juga menyampaikan bahwa ia akan terus mendoakan dan memberikan dukungan kepada kita sampai akhir hayatnya.